Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. And Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait kapsul luar angkasa Rusia mengalami kebocoran besar di stasiun luar angkasa internasional Nah teman-teman pecinta astronomi, sebelum kita lanjut ke pembahasan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 Saat kosmonot Roskosmos, Sergei Propokei dan Dimitri Petelin bersiap-siap untuk melakukan perjalanan luar angkasa untuk memindahkan radiator, tim darat di Moskow menyadari adanya kebocoran. Dan Spacewalk segera dibatalkan. Tampaknya salah satu dari dua sistem pendingin radiator eksternal pada kapsul mengeluarkan gas amonia. Sejauh ini, tidak ada ancaman terhadap awak ekspedisi 68 di stasiun luar angkasa internasional. Namun, Soyuz akan menjadi tumpangan pulang bagi dua kosmonot Rusia dan astronot NASA, Brent Rubio. Apakah bisa digunakan untuk perjalanan pulang pergi masih belum diketahui? Itu mungkin membuat ketiga pria itu menunggu kedatangan kapsul Soyuz lainnya karena kapsul naga yang saat ini juga terpasang di stasiun. Tidak memiliki cukup uang untuk lebih dari empat pengendara. Kapal kru Soyuz adalah pesawat ruang angkasa pekerja keras untuk mengirim kosmonot dan astronot ke dan dari stasiun ruang angkasa. Roskosmos pertama kali mengetahui kebocoran di kapal kru Soyuz pada pukul 19:45 pada 14 Desember. Saat itulah. Beberapa sensor menunjukkan pembacaan rendah dari loop pendingin. Para kosmonot menunda dan akhirnya membatalkan perjalanan mereka sebagian besar untuk menghindari kontak dengan cairan pendingin yang bocor. Tim Darat Moskow juga segera membatalkan Spekwap 21 Desember. Tim Amerika Serikat akan melanjutkan perjalanan ruang angkasa yang direncanakan pada 19 Desember. Penyebab kebocoran masih dalam penyelidikan. Awak darat masih menilai apakah dan seberapa besar kerusakan yang telah dilakukan oleh amonia yang mengeluarkan gas ke bagian luar stasiun ruang angkasa serta pesawat ruang angkasa itu sendiri. Secara khusus, mereka ingin tahu apakah ada efek pada panel surya, radiator, selimut isolasi, dan bagian lain dari stasiun. Roscosmos memantau suhu pesawat ruang angkasa Soyuz yang masih dalam batas yang dapat diterima. NASA dan Badan Antariksa Rusia sedang mengkoordinasikan pencitraan dan video dari pesawat ruang angkasa yang terkena dampak dan merencanakan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengevaluasi lokasi kebocoran dan kemungkinan penyebabnya. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait kapsul ruang angkasa Rusia.